Kami Panitia Santorin Gantim Duaapa, R01 Cilangkep, 1444 Hijriah mengucapkan Terima kasih kepada seluruh donatur. Alhamdulillah Jajak Allah, kairan kasih. Ya, Yeah, really. Oh ya. Iya. Halo Pak Ketua. Bisa war. Hai Bu. Hai. Hai, Bu. Hai. Hai. Aku supaya ini itu. semua. ya, Bapak Luras kita di shopian kita doain